Berjumpa dan hadir kali ini para sahabat slotterku kita hadirkan bareng slotjani ya bosku ya dan kesempatan di hari ini juga kita hadirkan bareng dengan delapan 88 dan untuk para sahabat slotter yang baru bergabung tentunya jangan lupa like, share, komen, subscribe tentunya channel dari slotjani Agar kalian selalu mendapatkan update video terbaru mengenai info bocoran dan pola slot gacor di hari ini, memainkan modal-modal uh, recehan aja bareng get of kacanya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 untuk yang pengen nyobain langsung main tinggal kalian kasken bosku di aja turunkan terus ini boy sembari menantikan scatter wow wow wow kita coba hantam terus masih terus kita turunkan kali ini kita kasih santuy santuy aja boy di santuyin aja kita coba lihat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 dapat dapat dapat dapat sedikit jadi jadilah boy tembak tembak lah boy boy turunkan kembali belum mau dia bosku kita coba diturunkan kembali perlahan lewat anjir kagak kena lagi cow lewat dikasih elevator sini bosku